Sampai jumpa sini ini hmm, ke sini ini yang ini ke sini yes beda lagi oke kita balon, -balon. yang mana lagi ya teman-teman? Keren -teman? ya ini Oh, yang ini ya teman-teman. Emang gambar ini? Tadud, tadud. eh tidak ini nih kita harus main yes eyes ear ear Mouth. enggak hand hand foot teman enggak Leg. teman arms arm hair Ooh. hair Okay, so the ah. hair. have to Choco itu apa lagi teman-teman ini itu abis itu nyuruh warna biru sekarang merah. Iya 4